Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Mana mbak? Nggak ada. Loh. Itu Anna. kan mas Febri yang buat Oke teman-teman, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Teman kita ada, cuma lupa Bagaimana cara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 Uh, caranya ganti mode video di kamera ini cukup mudah caranya tinggal diputar aja ini modenya di atas ini ya diputar ya yeah. uh, coba saya putar cara ganti modenya ini ya teman teman kelihatan gak uh, ini bisa diputar nih caranya muternya ditekan tengah tengahnya yang di 60D ini ya ditekan tengah tengahnya diputar ya yeah. ini ada panahnya di sini nih ada banyak kelihatan gak ya? ada apa, anak itu mengarah ke video gambar video ini. gambar hmm. di video kita putar terus sampai mengarah di gambar video ini. Nah, di sini ya bisa lihat gak ya, ini lihatan nah, ini ini ini mode videonya ya untuk di kamera Canon APS-C rata-rata gini semua. Oke, tak tunjukkan yang kamera lain. 550D Oke okay, 550D ini sama juga e, Modenya juga gitu Modenya juga gitu Sama Cuma di disini Nggak e, ada pencetan tengahnya ya, Nggak ada penguncinya Langsung aja diputer Di mode video ini Maka akan jadi video Mode video Oke okay. Terus kamera yang lain Gimana? Oh Kita coba lagi Yang kamera tipe, tipe. yang merah itu 5 d oke ini ada 1200 nah, 1200 ini cara gantinya juga sama ada di atas juga, tinggal diputar aja Tinggal diputar aja ke mode video ini Oke, okay? kemudian uh, banyak lagi kamera yang sama intinya Ada beberapa kamera yang berbeda Ini ada di 6D Untuk 6D ini, cara ganti mode videonya ada di sini teman-teman Nah, ada cetakan ini untuk 6D ya. Cetakan ini sam, uh, kalian ini ada uh, tanda putih nih di 6D ya. Bisa digeser. Nah, kalau di foto maka foto, kalau di video maka video ya. Ada di sini 6D. nanti, oke. Oke. Oke, itu teman-teman uh, untuk indah modenya itu mode video jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe, komen, dan like salam sahabat fotografi fotografi Indonesia, salam saudara